Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sobat semua, para pecinta batu akik seluruh Indonesia Dan seluruh Nusantara. Saya Seluruh dunia. Oke. Okay. Hari ini hari apa ya? Ini hari Selasa tanggal 16 Februari tahun 2021. Kita akan mempromosikan batu akik kecubungmu dari Kalimantan. Batu ini batu natural ya, bukan sintetis bukan apa ini di benar, benar lebih natural, ini batu asli oke, kita lanjut saja ke batunya oke, ini kecubung bumbu ungu ya, Kalimantan ini ada satu versi, versi yang detail gitu sama yang ini, ini saya, saya sekantoran juga ya ini warnanya ungu oke, jangan lupa untuk subscribe dan komen juga untuk orderannya kita akan cek untuk ini, ini kecukup ungu ya ini bisa lihat warnanya ungu ini yang seri agak gede Ini harganya sudah jual murah aja 50.000 Ini 40.000 Oke kita akan ukur untuk dimensinya Ini udah dipotong potong ini kita ukur untuk dimensinya Ini dimensinya untuk panjangnya 14 11 mili 15 11 15 1 1 15 satu Ini yang kecil. Bisa lihat ini sekitar 11 ya. Ini 11 bunga kayaknya ini. Ini saat satu. ini yang bundar. Ini 12. Oke, okay, kita akan cek kedok ke kekerasannya kita ada siapkan diamond selector. Bentar kita itu dulu. Oke, okay, ini ada diamond selector. Kosong ya. Kita cek dulu kerasannya ini warnya ungu ya hujim <tuh>, banget sih ini sampai kuning ya sampai 6 kalian lihat ini batu asli ya oke ingat harganya ada kena 50 sampai Berapa tadi ya? 60. Eh, Bu, pembayar bisa transfer ke Bayar di tempat atau COD. Ayo bisa lihat ini kayak goda kekerasannya. Oke. Tunjukkan dulu. Terima kasih atas perhatiannya Ini jangan lupa di order Ini harganya Rp50.000 Tinggal 4 Yang ini tingkat 4 juga Terima kasih atas perhatiannya Selamat siang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh